Dalam tutorial belajar CEO untuk pemula ini, kita akan melengkapi kumpulan kata kunci organik teratas menggunakan alat CEO gratis lainnya. Sebelumnya kita telah belajar CEO untuk pemula ini kita akan mencari dan menemukan kata kunci organik teratas dari pesaing kita menggunakan Uber Suggest. Apa saja alat CEO yang akan kita gunakan untuk belajar mencari keyword organik teratas, berikut ini alat-alat CEO yang akan kita gunakan. Alat-alat CEO yang akan kita gunakan untuk mencari keyword organik teratas. Yang pertama kita akan menggunakan SimilarWeb. Pertama mari kita mulai dengan SimilarWeb.com. Klik pada ikon pencarian di toolbar mengambang. Lewati kata kunci nama merek atau situs web sendiri jika ada. Seperti Chord Indonesia atau Chord Indonesia. Dan kemudian pilih semua kata kunci lainnya seperti celengan rindu cot, "Chord Doll dan lain-lain," tambahkan kata kunci tersebut ke kata kunci terpilih sebelumnya dari similar web dalam spreadsheet atau Excel yang sama. Sekarang, mari beralih ke chord Indonesia. Pergi ke ikon pencarian, Anda dapat melihat kata kunci sebagai tanah air kucot, cantik cot, cot gitar, dan lain-lain. Mari tambahkan kata kunci ini juga. Padahal ini bukanlah kata kunci ekor panjang. Mereka baru pada saat menulis artikel ini. Jika sebuah kata kunci baru, berarti tidak banyak situs web yang menulis tentangnya. Yang berarti persaingannya rendah, Anda harus bertindak cepat untuk menambahkan konten yang sangat relevan pada kata kunci ini di situs web Anda untuk menangkap pengguna yang mencari kata kunci tersebut di Google. Sejauh ini, saya telah menggunakan Uber Suggest dan alat web serupa untuk mengekstra kata kunci organik teratas dari cordindonesia.com dan cordindonesia.com. Alat CEO gratis ang kedua adalah spifu.com, mencari keyword organik teratas menggunakan spifu. Anda juga dapat menggunakan beberapa alat lain seperti spifu dan Alexa untuk mengekstrak lebih lanjut kata kunci. Tetapi umumnya alat ini memberikan hasil yang semakin berkurang. Yang berarti kuantitas dan kualitas kata kunci yang Anda dapatkan dari dua alat tersebut tidak sebanding dengan usaha yang Anda lakukan. Lalu mengapa saya memperkenalkan Anda pada dua alat ini? Dalam beberapa kasus, Anda mungkin tidak dapat menemukan cukup banyak situs pesaing. Dalam kasus tersebut, Anda dapat menggunakan Spivu dan Alexa untuk mengekstrak beberapa kata kunci organik lagi dengan jumlah pesaing yang terbatas, sekarang saya akan memandu Anda dengan cepat melalui proses pengumpulan kata kunci dari situs web Cotela.com di semua 4 alat CEO. Pertama, mari kita mulai dengan ubersuggest. Berikut adalah analisis istisar Cotela.com. Mari beralih ke analisis kata kunci dan mengekspor data ke file CSV. Setelah membuka file itu di Microsoft Excel, saya memformatnya ke tabel dan menambahkan filter nomor berikut volume pencarian lebih besar dari sama dengan 40.000 posisi pencarian kurang dari sama dengan 10, tingkat kesulitan pencarian kurang dari sama dengan 30. Setelah menerapkan filter ini, saya mendapatkan sekitar 5 kata kunci yang dihasilkan. Biarkan saya menyalin 5 kata kunci yang dihasilkan ke dalam lembar Excel kata kunci terpilih. Setelah selesai, mari beralih ke alat SEO berikutnya. SimilarWeb. Melewatkan nama merek situs web sendiri dan kata kunci yang sudah ketinggalan zaman, biarkan saya tetap menyalin kata kunci ini juga ke lembar Excel. Sekarang kita akan beralih ke alat CEO yang kurang penting dalam hal kata kunci organik teratas saja. Karena spifu adalah alat ramah pengguna terbaik untuk menemukan pesaing dan Alexa adalah alat terbaik untuk menemukan peringkat global sebuah situs web. Tetapi dalam hal penelitian kata kunci. Dua ini tidak sebagus Ubersuggest atau sejenisnya. Pindah ke Spifu. Masukkan nama situs web dan tekan tombol Enter pada keyboard. Kemudian gulir ke bawah ke kata kunci teratas dan klik. Lihat semua kata kunci organik. Seperti web serupa, Anda mendapatkan 5 kata kunci yang diurutkan berdasarkan nilai klik per bulan dalam urutan menurun. Anda perlu mencari kata kunci dengan pencarian bulanan lebih dari 5000 dan tingkat kesulitan peringkat kurang dari 30. Jika Anda tidak mendapatkan kata kunci yang termasuk dalam kriteria tersebut, carilah kata kunci dengan pencarian bulanan lebih dari seribu, dan tingkat kesulitan peringkat kurang dari 25. Bahkan setelah ini saya tidak dapat menemukan kata kunci dari situs Cotela di Spivu. Jika Anda menemukannya di ceruk pasar Anda atau dari pesaing situs web Anda kemudian salin ke lembar Excel dan pindah ke alat berikutnya yaitu Alexa. Alat CEO gratis selanjutnya adalah alexa.com, mencari keyword organik teratas menggunakan Alexa. Kunjungi alexa.com dan gulir ke bawah untuk menelusuri situs teratas, di sini masuk ke situs web dan tekan tombol enter. Biarkan saya masuk ke cotela.com dan klik temukan. Gulir ke bawah ke kata kunci teratas dari mesin pencari, Alexa juga menampilkan 5 kata kunci organik teratas saja. Ambil kata kunci yang belum Anda tambahkan dan salin ke lembar Excel. Setelah melihat kata kunci, Anda mungkin bertanya-tanya, "Alexa, tampaknya merupakan alat yang layak untuk kata kunci. Lalu mengapa saya menyebutkannya sebagai alat yang tidak begitu layak?" Sebenarnya, daftar kata kunci cocok untuk situs web yang memiliki peringkat global mendekati 100.000 atau kurang. Dengan peningkatan dalam peringkat global situs web pesaing di atas 100.000, daftar kata kunci tidak terlalu sering diperbarui. Jadi, Anda dapat mengandalkan alexa.com untuk kata kunci teratas dari situs web pesaing yang peringkat globalnya kurang dari 200.000 dan tidak lebih dari itu. Jadi kami telah mendapatkan sekitar 30 kata kunci organik teratas dari tiga situs pesaing menggunakan tiga alat CEO seperti SimilarWeb. Ubersuggest, dan Alexa. Dengan cara ini, jika Anda mencari sekitar 10 situs pesaing, Anda dapat dengan mudah mengumpulkan hingga 100 kata kunci organik teratas. Jangan khawatir kita tidak akan menulis artikel tentang masing-masing dari kata kunci tersebut. Kita perlu mengvalidasi kata kunci ini dan kemudian Anda akan memilihnya dari 30 hingga 40 kata kunci yang sedang tren sekarang. Dan yang akan memberi Anda lalu lintas yang layak dalam waktu dekat, proses ini disebut validasi kata kunci. Kita akan melakukan ini menggunakan Google Trends di tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya. Saat memulai atau membuat situs web baru, Anda dapat mulai menulis artikel tentang kata kunci yang dihasilkan ini dengan konten yang dioptimalkan untuk CEO, agar dapat dengan cepat mendapat peringkat di halaman depan Google. Jika artikel atau berita Anda sangat relevan dengan kata kunci yang Anda targetkan, maka pengguna akan menghabiskan lebih banyak waktu di situs Anda. Rasio pentalan akan berkurang dan peringkat Anda akan semakin meningkat, dan tetap di atas untuk waktu yang lama. Sampai pesaing Anda menulis konten yang jauh lebih baik daripada milik Anda. Pada tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya. Anda akan belajar bagaimana menggunakan Google Trends untuk menvalidasi kata kunci.